Update foto bentuknya persegi Bentuk persegi gambarnya celana Halo Teruna, selamat pagi Ketemu lagi di Selamat Pagi Teruna Pagi ini, Kariza mau temenin adik-adik Untuk bersaat, teduh, dan membaca firman Tuhan Yang dikutip dari Sabda Bina Teruna Harian Bacaan Alkitab hari ini Dari Yohanes 6, ayat 16-21 Dengan tema Ini Aku, Jangan Takut Yuk, kita berdoa dulu Mari kita berdoa Halo Bapak di Surga yang baik, terima kasih boleh membangunkan kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu dan memahami maksud hikmat-Mu, ya Tuhan. Maka berkati kami dengan hikmat-Mu agar kami dapat memahami firman ini dan menjadi pedoman bagi kami untuk melanjutkan hari ini, ya Tuhan. bersabdalah bagi kami, ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yohanes 6, ayat 16-21, beginilah firman Tuhan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau.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 Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui Demikian pembacaan firman Tuhan, Haleluya Ada banyak hal yang dapat membuat seseorang takut Salah satu rasa takut saat berhadapan dengan yang lebih besar dari dirinya Sobat teruna, apakah kita ingat tentang kisah Daud dan Goliat? Daud mempunyai badan yang tidak sebesar Goliat Daud hanya memakai ketapel Sedangkan Goliat menggunakan pedang saat berhadapan dengan Goliat, orang Israel tidak merasa yakin akan menang. Tapi, tidak demikian dengan Daud. Ia tidak merasa ketakutan. Dan kita semua tahu, akhir dari kisah Daud lawan Goliat. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Sobat teruna, Yohanes menceritakan tentang kisah para murid yang berlayar melalui Danau Galilea. Para murid takutan karena berhadapan dengan tantangan yang besar, yaitu kegelapan dan badai. Namun demikian, Yesus datang untuk memberikan mereka keberanian. Yesus mengatakan kepada mereka untuk tidak takut. Tuhan Yesus juga mengatakan, ini aku. Atau dalam bahasa Yunani, ego eimi. Artinya, ketika Tuhan Yesus hadir dan menyatakan dirinya, maka rasa takut pun lenyap. Sobat Runa, saat berada dalam ketakutan, orang cenderung berpikir bahwa dirinya sendirian. Hal ini bisa membuat rasa takut semakin menguasai seseorang. Sebagai manusia, Wajar kalau kita memiliki perasaan takut. Namun demikian, sebagai pengikut Tuhan Yesus, jangan membiarkan rasa takut itu menguasai kita. Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita dalam keadaan sesulit apapun. Ia tak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Saat harus berbicara hal yang benar, jangan takut, karena Tuhan ada di pihak kita. Saat akan menghadapi ujian sekolah, kita belajar dengan tekun dan jangan takut. Karena Tuhan, sang sumber pengetahuan, pasti menolong. Segala hal yang kita kerjakan dalam kehidupan ini tentu berhasil, jika hati dan pikiran kita terarah pada Tuhan Yesus. Demikian renungan kita pada pagi ini. Jangan takut menjalani hari ini ya. Sesulit apapun, ada Tuhan yang nemenin kok. Kalau kata fans Liverpool, you never walk alone. Asik. Yuk, kita minta roh kudus menguatkan kita dalam menjalani hari ini dan menghilangkan segala ketakutan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami, membimbing kami dalam setiap langkah yang kami ambil. Kami percaya juga Tuhan menyertai kami pada hari ini dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Pimpin serta kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi teruna.